Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sudur islam ilaha Fardan samada Lam yattakid sahibatan Wala walada Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Ma abdan Wa akramahu aslan Wa Sallallahu wa ala Alihi Waluyuthi la'idah Salatan Minal yaum Ila an Amma an, Para hadirin dan hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu Adik-adik Yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian mulia kita dengan tema 10 akhlak mulia yang sudah kita mulai hampir satu bulan kita mengaji kitab ini dan Insyaallah pada malam hari ini kita akan selesai dari kitab ini Semoga Allah subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dalam agamanya dan bisa mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita Amin. para hadirin dan hadirat rahimani warahimaku jami'an kemarin kita sudah sampai kepada adab yang keenam, napa buatan? Ya. monggo ditingali sekarang kita adab ketujuh adab ketujuh ada pertama kita mau sebentar, gih Pertama adalah adab ketika berjumpa Dengan saudara kita Sesama muslim Maka kita hendaknya mengucapkan salam Baik kepada orang yang kita kenali Ataupun orang yang belum kita kenali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itulah kita akan mendapatkan Kecintaan Di antara kaum muslimi Dan dan itulah kita akan mendapatkan Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kita harus minta izin ketika mau bertamu kepada rumah seseorang ini adab minta izin udah kita bahas semuanya yang ketiga ketika mau makan dan minum ada akhlaknya adab sebelum makan dan minum adab ketika makan dan minum dan adab setelah makan dan minum yang keempat adab ketika berbicara adab yang kelima adab ketika mau tidur yang keenam adab ketika bersin yang ketujuh sekarang adab ketika menguap Menguap gimana Pak? Ah hmm, tadi ya. usah dipraktikan. Yang praktekan makasih kecil aja Mana baju? Baju. Menguap gimana? Menguap gimana? Amog. Hmm. Ya. Taip, yang ketujuh tolaklah penguapan semampumu. Maksudnya apa? Ketika kita mau merasakan mau menguap, kan ada sinyal-sinyal lagi Pak Bungki. ini saya mau menguap nih udah kerasa otaknya ada pesan dari hati kita weh mau menguap ente siap-siap maka ketika antum mau menguap jangan mau menguap tahan jangan sampai kalau bisa kalau bisa tapi semampunya saja nggak mungkin nggak bisa Geh karena menguap adalah orang ngantuk itu kan orang kalau ngantuk kan tandanya menguap menguap tandanya orang ngantuk maka tahan semampunya kalau tetap nggak bisa dia terkeluar maka tahanlah tahan dengan cara menutup mulut dengan tangan atau baju. Atau Apalagi pas lagi sholat Apalagi pas lagi sholat Jangan sampai malah ini mau menguap nih. Saya kuatkan sama-sama mungkin band seluruh jamaah denger. Aduh. Ya. Yeah. Ini yang sering kita dapatin kadang sama aja pak <laughs> sama aja jadi kalaupun kita lagi sendiri usahakan tahan kenapa? karena sebenarnya itu setan lagi nunggu-nunggu kita nguap ini. Kalau kita lagi nguap coba jenenan kalau lihat nih mohon maaf suami jenengan kan ganteng ngobotin bu ganteng coba cek ketika dia lagi nguap waduh pengen ga lihat itulah sop sop sop pura pura ga lihat gitu kan sama kita juga lihat istri kita cantik, gimana ya, buatan Pak? Tapi kalau Green Wolf kita, aduh nggak tahan lihatnya Makanya setan itu bisa ngetawain kita, maka tahan Tuh -tuh. Biar setan nggak bisa ketawa, kan? sedih terus. Itu, jangan sekali kita, uh, saya nggak bisa praktekan, tapi orang, uh, aduh kan dimaksimalkan banget. Jangan, itu kurang pas, kurang pas. Dan kita juga secara tabiat kita merasa, nomor Pak butuh risih nggak? Lagi sholat nih, ada di belakang kita. Wah ada, ada mau ngomongin gak enak, aku kesinggung itu kan ya. Maka ya udah, kita sendiri dulu aja. Insya Allah, lama-lama ketularan teman-teman kita itu tentang adab menguap. Adab yang ke delapan ada yang ke delapan <coughs> Jika anda singgah Di suatu majelis Maka ucapkanlah salam Ini berarti adab tentang Bermajelis Bermajelis apa saja ketika musyawarah Sama keluarga lagi perkumpulan sama tetangga Itu kan semua majelis Apalagi majelis ilmu seperti kita Maka majelis umum Majelis itu artinya ya, tempat duduk bareng Tempat nongkrong bahasa kita lagi nongkrong, nongkrong dalam masalah menuntut ilmu maka kita perlu adik Di sini apa? jika anda singgah di suatu majlis maka ucapkanlah salam maka ucapkanlah salam jadi kalau kita nongkrongan nih nunggu buka puasa biasanya kita mau nimbrung maka ucapkanlah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. yang menerima salam maka mereka wajib menjawabnya kan tapi tidak semuanya wajib cukup satu diantara mereka maka yang lain gugur kewajibannya sudah kita bahas di ada pertama gitu oke okay. jadi kalau kita singgah di situ majelis ucapkan salam terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus duduklah di tempat yang kosong maksudnya apa zaman dulu di Arab itu kalau majelis nggak ada nih kebu rongga apa rongga-rongga ini nggak ada selah-selah ini nggak mau tenenten jadi mereka langsung mepet ke ustadnya, mepet ke Rasulullah, di sini langsung mengitari. Dan kita di Mesir seperti itu belajar. Biasanya di sini misal, oh di sini udah kita kita semuanya nih. sampai penuh, Gak ada celah satupun. Nah, ketika matiznya seperti itu, maka ketika antum datang jangan datang dan udah agak terlambat sedikit, jangan langsung nyelonong, rrr, jangan, eh minggir minggir minggir minggir, minggir di depan, enggak duduk paling akhir, duduk paling akhir. Jadi, kita juga merasa risena. ada, orang baru datang tiba-tiba lewat pundak kita pegang sana, pegang sini, tebas sana, tebas sini. risih, risih. itu kan saya datang dari awal-awal, pengin di depan ustadz malah ente ya. Nah, makanya saya katakan tadi zaman dulu, zaman dulu, kalau sekarang, masya Allah yang... Terakhir paling di depan. Padahal keberkahan belajar itu bagi orang yang paling di depan duduknya. Dulu itu orang kalau belajar ilmu hadis, jadi hadis nihku nopo mbak pak bu, hadis nihku nopo, hadis niku ucapan sabda rasulullah saw. Kita pengen mendengarkan sabda rasulullah saw. Gini ombaten, ah di sana aja Ustadz fulan, ayo kita cari ilmu dari beliau kita pengen mendengarkan sabda-sabda Rasulullah dari beliau. Lalu kita menutup ilmu kepada beliau. Ada 100 misal, paling depan fulan fulan fulan fulan, fulan fulan sampai akhir fulan fulan. Mereka tentunya kan setelah mendengarkan hadis kira-kira menyampaikan ke yang lain enggak? Iya. Jadi ustaz semuanya enggak? Iya, ya kan? Dan yang paling didengar dan yang paling valid kabarnya adalah orang-orang yang paling di depan duduknya. Jadi kalau seandainya ada yang di depan duduknya sama di belakang duduknya, kok menyambungnya beda? Dilihat, coba dia duduknya di mana pas lagi ngaji? Di depan. Dia di belakang, obati. Oh, yang di depan yang lebih, lebih dipercaya. Kalau sekarang yang dipercaya lebih yang di belakang itu. Makanya zaman sekarang, ketika mereka bermajlis, misal yang di sini di pojok, sana pojok sana, kenapa pojok sana? Sini tengah pokoknya banyak orang-orang, maka nggak berlaku. silahkan masuk langsung isi apa no, tenang no, no, no. ya ini berlaku tapi misal allah jamaah di sini bagus nih, saya seneng rapat semuanya. itu kita kalau di pondok seperti itu bu, jadi kita kalau kajian misalnya di atas santri itu di depan kita semuanya, ya. kalau di masjid ini anak-anak kita, nih. jadi pada di depan dan mereka berusaha tidak memberikan celah satupun untuk <tuh>. untuk tempat duduk setan, nah bahasa kita. jadi itu ini juga berlaku ketika lagi jolat jumat jolat jumat nih jolat jumat Jum kalau kita terlambat udah gak usah merebut soft pertama kalau kira-kiranya softnya udah agak rapat gak usah, kan ada ya gitu. kadang rata-rata langsung ke depan Button. tapi ketika kita terlambat ya sadar diri di belakang aja biar nggak membuat orang teman kita risih lah karena apalagi orang jawa orang jawa itu pekewuan nggak enakan kalau di Arab, jangankan ditegur. Masya Allah, berkali-kali saya itu punya pengalaman di Mesir. Pas itu saya jadi imam. Di sebuah masjid Mesir. Jadi imam. Saya salah sedikit. Dan saya benar-benar nggak lupa. Cuma keceplosan, biasa kesandung. Baca surat ayat. Tiba-tiba dari belakang itu ada langsung nyetin. Harusnya ketika imam itu biarin dulu. Karena ada saatnya Imam itu keceplosan, ada saatnya dia lupa, ketika lupa baru diingetin Pada situ ada langsung dari orang Mesir asli ngingetin. Bagi saya nggak masalah Assalamualaikum, Assalamualaikum Langsung satu orang Mesir berdiri, kenapa kamu langsung ingetin? Biarin saya kamu ke sini, langsung ribut Hampir berkelahi kalau kita itu Kalau kita lerei Ada juga, ada orang Mesir asli Imam Kita-kita makmum Orang Mesir kalau imam itu bacanya Masya Allah. al fatihah itu enggak kurang pas. Setelah selesai, Assalamualaikum, orang Mesir datang berdiri. Kenapa kamu berani imam? Di belakangmu banyak para santri-santri mahasiswa al-lazhar. Mereka para lebih berhak untuk imam. itu. Jadi coci jadi coci berkelahi lah. Kalau orang jalan, botong G. Diam di belakang depan, di belakang. Dibatang. Gih, Gih, Ya jadi kita masya Allah orang Jawa itu mainnya Prasangka apa perasaan. Masya Allah itu itu akhlak yang mulia banget. Makanya itu apapun yang dikatakan sama syekh kita, sama ulama kita, kalau di ngaji kita tuh diam gisa gisa gisa. Makanya mereka tuh paling seneng sama kita kita itu. Sampai kalau kita kenalan orang mana orang Indonesia ah orang terbaik di muka bumi ini. Kalau orang Mesir, kadang orang Arab Seorang umum, berani bantah Mereka itu Aduh, Berkali-kali kita melihat itu Di majelis Ta'nim itu orang-orang mereka itu Yang enggak, aduh Bikin majelis itu rame itu mereka itu Masya Allah Jadi masalah orang Jawa itu nikmat besar apa Kita meskipun enggak belajar Enggak belajar agama sebenarnya ya Enggak belajar agama dalam tanda kutip, enggak ngaji Kita itu udah kayak diciptakan oleh Allah Sebagai insan yang berakhlak mulia Masya Allah, sebodoh-bodohnya kita, seawam-awamnya kita, seabang-abangnya agama kita, itu kalau kita lihat akhlaknya masih bagus nggak? Masih bagus. Di Sudan, Afrika itu, sana secara umum lah. Itu kalau saya lagi, saya ulama besar lagi ngisi kajian. Di belakang saya contohin G, di belakang saya contohin nggak bagus. Di belakang DJ, kan kayak gini. Kalau mau tanya gini, Syeh, Syeh. Astaghfirullahaladzim. Jadi ala yang mereka nggak belajar, mereka nggak belajar, makanya jangan heran ketika kita baca hadis zaman Rasulullah SAW ketika ada masjid itu kan, masjidnya beliau dulu itu nggak ada atapnya bu, masih pakai pelapa pelapa itu, nggak ada keramik, masih tanah. Tiba-tiba ada satu orang awam bahasa kita orang deso lah ya, pelosok kalau kita salam dah datang ke, ke Jakarta, Rasul di Jakarta karena itu kan di kotanya. datang tiba-tiba ke masjid langsung mapan ke pojok situ kencing langsung. Jamaah ya banyak, loh. Ada Rasulullah sama langsung kencing. Hanya, Pak, para sahabat Rasulullah langsung berdiri, mau mem ngroyok. Oh. Ini oh. orang sembrono, ini kan? apa kata Rasulullah Setia ya. udah, piring-piring. Kita tonton aja sampai selesai ngompolnya. Tuh. Masya Allah, setelah selesai kencingnya, lalu dia menoleh. Wah, saya udah mau dikeroyok sama orang-orang nih udah ngerasa dia salah mungkin ya enggak tahu salah tapi udah ngerasa orang-orang itu kayak menyalahkan dia kenapa mereka ini cuma Rasulullah s.a.w. hanya menasihati wabudan sesungguhnya masjid ini untuk zikir kepada Allah untuk ini langsung dia mengatakan Ya Allah udah doakan kebaikan kepada Rasulullah dan jangan untuk para sahabat-sahabat yang ini karena jengkel malah kuliah hal jadi memang di sana itu tapiat mereka itu kalau dari segi akhlak kalah sama kita Alhamdulillah hanya saja kita Kalau tidak dibaringi dengan syariat Khawatir adab kita itu Melampaui batas Contoh gimana saya? Contoh, Kita menghormati ustad saya napa mboten Kita menghormati pakai saya napa mboten Makanya tidak heran Anak-anak kita mencium tangan ustadnya Akhlak yang mulia Saking akhlaknya mulia, pengen menghormatinya ustaznya tanpa belajar syariat, dia langsung sujud di depannya dengan landasan akhlak yang mulia menghormati. Saya nopo boten segi adat mungkin saya saya saya saya mawan, Tapi dari syariat mau tenang Karena sujud kita hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Mu'ad, sahabat muda Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat masih muda lah pada saat itu namanya Muad bin Jabal. Beliau itu dari Syam. Syam sekarang Suriah, Damaskus. Sebuah negara, Bu. Ya, kayak Kerajaan Warisanan, negara Warisanan itu kan. Di sana beliau itu melihat ada orang-orang Nasrani sama pendetanya, sama pak bahasa kita. Itu sujud di depan mereka karena menghormatinya. Ketika muat itu melihat, Masya Allah, keren banget ya ini, menghormati kyainya seperti itu. Padahal mereka, mohon maaf, sesat loh. Kalau seperti itu, berarti Nabi kita, Rasul kita lebih pantas dong disujudi. Lebih pantas untuk dihormati seperti ini. Adanya beliau pulang ke Madinah, langsung sujud. Rasulullah kaki, temuat. Hei, hei, hei, bangun, bangun, bangun. Kenapa kamu lakukan seperti ini? Ada apa? Kata beliau, "Wahai Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang Nasrani, mereka sujud di depan para pendetanya. Namun saya mikir, ini berupa apa? Jadi, praktis seperti ini, mereka aja yang satu saja melakukan seperti itu, lagi jenengan yang benar jelas benar. Sebagai utusan Rasulullah SAW, apa kata beliau, "Wahai Jangan sujud kepada makhluk." Seandainya saya membolehkan makhluk manusia sujud kepada manusia lain, misalnya, aku akan perintahkan." istri sujud kepada suami kenapa? karena hatnya seorang suami salah besar kepada istri mohon punggih mulai sekarang, hormati bapak-bapak hormati suami kita jangan sering diingkari nikmat-nikmatnya 99 kebaikan telah diberikan oleh suami kita satu kesalahan kesandung Bungi, suami saya, gak pernah berbuat sedikit pun kepada saya, buruk semuanya lupa 99 kebaikannya ya enggak iya enggak? iya enggak? Maka kita ubah Ubah ubah Medset dan salat kita Semoga kita diberikan Istri yang soleha Semoga keluarga kita Keluarga yang soleh-soleha Lanjut Jangan duduk di bawah matahari Dan naungan Maksudnya apa Matahari kan panas gini. Naungan itu iban Hiburan iban nyup, nyup lah, kalau kepanasan nyup enggak? nyup, itu naungan bahasa nisanya jadi jangan sekali-kali kita duduk atau singgah kita ya berdiri enggak apa-apa lah, duduk di sebuah tempat yang setengah matahari, setengah adem, jadi setengah badan kita terkena terik matahari setengah badan nggak kena jadi ini kena panas, ini enggak kalau seperti itu langsung pindah bu jangan sekali-kali betah di situ, kenapa? dalam riwayat hadis Walaupun sebagian ulama mendoaifkan, kan tapi Syahrul Bani mensayahkan. Karena ini tipe, duduk, dan posisi, style gaya paling disini oleh setan. Dan kita disuruh, jangan menyerupai setan. Kalau menyerupai maka kita akan termasuk komunitasnya nanti. Maka jangan sekali-kali. Dan juga kalau diperiksa dari segi kedokteran medis, itu kita nggak bagus sehatnya. Karena apa? Satu waktu badan kita menerima setengah panas, setengah dingin. Kaget gak? Kaget. Gak bisa mikir nih otaknya mungkin. Jadi gak bagus. Maka langsung pindah ke yang dingin sekalian atau yang panas sekalian. Oke? Itu. Oke. Okay. Ini jarang kita ketahui nggih Jarang. Jangan pisahkan dua orang yang sedang duduk kecuali dan izin mereka berdua. Kalau ada dua orang lagi duduk. Atau lagi ngobrol lah. Dekat. misalnya dengan sama jendangan nih. Kan dekat tuh. Maka... Saya datang langsung mikir-mikir- mikir Saya duduk di tengahnya. Jangan, ya bagus Kecuali mereka berdua mengizinkan, monggo, monggo, monggo. Biasanya gitu kan, ngomong monggo. berikan tempat monggo. Dan juga ketika tempat ini tempat umum, kalau tempat memang khusus untuk dia ya, oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misal dia punya kursi sendiri, gitu kan? Yang satu kursinya di pinggirnya. Dan di pinggirnya, dia duduk bareng, pinggir-pinggir sama duduk di tempat saya, nggak apa-apa, nggak ya, apa. Yang penting yang lihat, jika di tempat umum dan ada dua orang tidak deket loh, lagi ngobrol nyanti misal, atau lagi bermajelis, jangan sekali-kali kita duduk di tengahnya kecuali dengan izin mereka berdua, oke? Okay? Tapi kalau misal berdua jauh dari sini, di sini, di sini ada selahnya, nggak oh, apa-apa, nggak apa. apa Ini sering di soft salat, maksudnya nggak boleh itu ketika mereka udah bareng kita pinggir. Eh, Moten, moten sal. Jangan suruh orang lain untuk berdiri Dari tempat duduknya, sekali-kali Jangan sekali-kali menyuruh orang lain Eh, berdiri, berdiri berdiri. Udah berdiri, kita duduk di tempatnya nggak boleh Ini karena sifat-sifat orang sombong Walaupun kita kalau bisa Di atas dia, ya, kemudian jangan Sudah, cari tempat duduk yang lain Kecuali tadi Itu tempat duduk kita, khusus Kayak tadi di kelas misal atau di kantor. Ini tempat duduk kita. Kan ada ya tempat duduk pribadi kan. Misal di bagian. Fulan di sini, fulan di sini. Ternyata di tempat duduknya sama orang lain. Mampunten ahli, saudaraku Mampunten. Ini tempat dudukku. Monggo minggir-minggir. Berdiri saya di situ. Nah, gak apa-apa. Tapi kalau umum, jangan. jangan. Itu membuat adanya permusuhan di antara kita nanti. Dan Islam sangat-sangat menjaga itu. Makanya dalam Al-Quran Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang beriman Itu ikhwah Apa arti ikhwah? Ikhwah jamaat dari kata Ahun, Ahsan Akhun, akhun itu saudara laki-laki Ikhwah itu saudara-saudara laki-laki Dan Ah Itu saudara laki-laki punya bentuk jamak ada dua ada ikhwatun ada ikhwan betul Kenapa dalam Alquran disini disebutkan ikhwatun bukan ikhwan sebagian dalam mengatakan ikhwatun sama ikhwan mengandung perbedaan tipis kalau ikhwan mungkin saudara yang tidak ada jalur nasabnya teman kalau kita kalau ikhwatun dia yang punya nasab garis keturunan kita kayak kandung makanya dalam surat Yusuf, Ketika Yusuf mengatakan, Wahai abiku, Inni ro'aitu ahada asyara kawka bawas wal qamar, disajidin. Wahai Ayahanda, sesungguhnya saya bermimpi, Ada sebelas kauka bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari, rembulan, semuanya sujud kepada. Nabi Yusuf salam. mudah-mudahan suatu ketika kita bisa mengkaji kisah Nabi Yusuf salam. Ini surat yang sangat mudah, surat Yusuf dalam Al-Quran, Dari awal sampai akhir, Kisahnya Nabi Yusuf kumplit. Episode pertama sampai akhir, itu satu surat yang kisahnya cuma kisah tok, cakep banget. Semua pelajaran ada di situ. Untuk keseharian kita, untuk ketika kita lagi, wah, dalam dunia usaha semuanya, dalam dunia orang tua. Makanya ketika Nabi Yusuf mulai bermimpi seperti itu, apa kata apinya, wah Yusuf, letak sesuai agak, ikhwatik ya. Kenapa saudara kandungmu. Maka di sini. Kau mukmin itu seperti saudara kandung. Di, kalau kita mendengarkan ada orang yang mencela saudara kandung kita, kita benci. Nggak papu benci. Walaupun saya kita saya sama kakak saya mungkin lagi ber di rumah, tapi saya nggak rela ada satupun orang yang mencaci makai keluarga saya, apalagi mengzolimi, nggak ada. Begitulah kita posisi kita sama orang-orang beriman. Maka jangan sampai kita berusaha Semua mungkin jangan menyakiti hati mereka, berusaha. Sampai itulah kita dijaga oleh Islam. Maka kalau dia duduk itu pun hal yang bisa membuat mereka marah, mereka sakit hati, kita tidak boleh melakukan itu. Sesungguhnya itu. Jangan suruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kecuali dihukum, itu kan? Kalau di kelas dihukum, jadi dijadikan dalil ya nanti ya. Ustaz katanya nggak boleh disuruh berdiri, Enggak. Jadi kalau kita sama santri-santri itu kalau telat sedikit berdiri. Berdiri sedikit berdiri. Tanya kalau bisa baru duduk Ternyata pendidikan pak Pendidikan Jadi kedisiplinan Kepribadian, mental Itu harus dibina, dibibik di Dalam dunia pendidikan Oke lanjut Luaskan tempat jika ada yang masuk Ada yang masuk terlambat nih Udah penuh sekali Udah penuh Kalau kita nempet-nempet dikit Itu masih ada satu tempat untuk dia sebenarnya Ya Mau Monggo-monggo-monggo, deh, kita agar apa deh, agar biar fulan dapat tempat duduk. Ya amanu Betul? Surat Al-Mujadalah. orang beriman, jika dikatakan kepada kalian ifsahu fil majalis. Longgarkan di majelisnya karena ada yang masuk itu kan udah longgarkan saja. Kalau Anda jenengan berbuat demikian maka yafsahil binakum Allah akan meluaskan melapangkan kalian. Duduknya jadi enak secara Kasat mata, hatinya juga enak, luas rahmat, rahmatnya, tenang. Itu janji Allah. Itu di samping kita tidak membuat saudara kita marah, di samping kita menumbuhkan benih-benih cinta mawaddah dalam hati saudara kita pada waktu yang sama, Allah menyukai kita Allah membalasnya kita dengan ketenangan keluasan dalam hati kita ya Baik, makanya jangan terlalu etung-etungan, enggak saya pertama kok yang datang, Saya siapa telat enggak, saudara kita juga ini, jadi kerasa ya kalau kerasa alhamdulillah itu tandanya Hidayah mau masuk nih, kalau enggak kerasa dengan parah itu Makanya, kawan-kawan, ada kajian kalau bisa temanya nikmatnya hidayah. Makanya Rasulullah SAW ketika mau mengetus para sahabat untuk menaklukkan Wiswa khaybar itu, ada satu atau sahabat namanya Ali bin Abi Thalib menantu beliau, dan sepupu juga beliau. Pesan Rasulullah kepada dia apa? Jadi panglima. Wahai Ali, seandainya ada satu orang mendapatkan hidayah dengan perantaramu, khairun lagamin khomurinan, itu jauh lebih baik balasan bagimu daripada Mercedes Ss kelas. kendaranya Pak, kendaraannya konglomerat ya. Tahu Mercedes bu? Mobil yang mewah banget tuh. Nah sekarang lamborghini dah, nggak apa-apa, mobil Jadi dulu itu para Orang Arab itu punya kendaraan onta. Onta yang paling mewah, paling mahal miliaran kau zaman sekarang itu onta yang merah. Dan ketika ada satu orang mendapatkan hidayah lewat perantara kita, itu dikasih dua pilihan, dapat pahala hidayah ini atau tak kasih langsung cash. Mobil Lamborghini kata beliau lebih baik yang ini daripada mobil Lamborghini. Jadi nikmatnya hidayah itu, nikmatnya hidayah itu. Alhamdulillah. Sebutlah nama Allah pada majelis tersebut. Ketika di majelis, Bu, Pak, jangan sekali-kali kita nongkrong dari awal sampai akhir isinya cuma ngabur. <guluh> ngerasa <guluh> <guluh> <guluh> Ngerasani. Namimah, ngadu domba. Apalagi zaman sekarang itu setiap hari pasti Tahu enggak kabar yang lagi viral sekarang apa? Hmm, hmm, hmm. Dan masih gosip Ya kan? Makanya <tik> Ya ayuhalladzina amanu Inja akum fasikum Bina ba'in fatabayan Hai hey orang beriman Jika ada seorang yang belum jelas ya Ini agamanya bagaimana? ketakwaannya bagaimana? Datang membawakan kabar kepada kalian Bikin status Bikin berita Fatabayan koreksi Terlebih dahulu post cek pastikan apakah itu benar atau tidak jangan sekali-kali kita dengar langsung sampaikan jangan langsung sampaikan waduh luar biasa ini kenapa karena bisa jadi dengan apa yang kita sampaikan berita tersebut ternyata itu enggak benar sehingga kita akan menimpa pada suatu kaum orang-orang karena kebodohan kita karena kecehilan kita Oh ternyata dulu saya salah berarti itu masih itu fitnah dong Orang lain sudah jatuh wibawannya Jatuh harga dirinya Jatuh kehormatan keluarganya Itu tersebar karena mulut-mulut kita Makanya ada sebuah nazam Dalam kitab akhlak Anak-anak kita menghafalnya insyaallah insya Allah Sebelum engkau menukilkan Menyampaikan sebuah kabar berita Makanya tasabati Pastikan terlebih dahulu Jika itu benar sudah sampaikan kalau itu ada masalahnya kalau tidak dan cukup jadi file pribadi kita nih okay? ini Masya Allah jadi ketika kita bermajlis nongkrong atau apa yang masjid ta'alin usahkan di majlis rebut kita isi dzikir zikir kepada Allah dengan niat kepada Allah dan istighfar atau salawat atau subhanallah Masya Allah Alhamdulillah Muji Allah subhanallah mentasbih Allah mensucikan Allah punya zikir Al-Quran atau apalah Kalimat tauhid, ilaha illallah Ustadz, kalau kajian dari awal sampai akhir Saya enaknya dengerin Ustadz, nikmatin Itu pun belajar menentu ilmu. Dan hakikatnya jenengan itu lagi zikir sekarang Pak. Makanya ini namanya majelis zikir Jengan itu lagi Dengerin dari awal sampai itu lagi zikir Masya Allah Buktinya apa? Banyak sekali orang-orang yang mendoakan jenengan Bahkan lautan Ikan-ikan yang di tengah lautan Mereka mendoakan kita Alhamdulillah kalau seandainya lisan kita, hati kita tidak bisa berzikir kepada Allah pada satu majelis, minimal di akhir majelis ketika kita mau pergi sama teman-teman kita, minimal membaca doa kefarotul majelis. Apa itu arti kefaroh? Sering kita dengar, gini, majelis tempat duduk dah selesai. kefor artinya apa? Tebusan, tebusan, menebus majelisnya. Kok bisa Ustaz? Ngapain kita membaca tebusan? Nggih, karena kebanyakan satu madras, satu tempat tongkrongan itu isinya adalah apa? Keceplosan, keceplosan terus, dosa terus. Nggih, <tuh>, Makanya kita pengen nebus dosa-dosa itu. <tuh>, minimal dengan doa-doa ini. Maka doa ini bisa menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita ketika kita lagi di majelis. Usah insyaallah kita nggak ada kesalahan kita bagi belajar ta'lim kok. Walaupun nggak ada kesalahan, nggak ada kepelesetan baca dan lebih sempurna. Apa itu doanya? Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Hafal lagi? Hafal? Coba, bareng. Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillah, ini kita baca setiap majlis selesai. Enggak? Harapan kita adalah dosa-dosa kita, kesalahan kita bisa diampuni oleh Allah SWT. Mereka juga mendoakan kita. Doanya apa artinya biar lebih meresap? Kelebihan TPA kita itu banyak, anak kita diajaring doa, nginamatan, tapi kekurangan kita satu: kurangnya kita pahami masalah arti. Kenapa Tugas kita para dai anak-anak sekarang menyempurnakan nenek moyang kita, perjuangan ustad ustaz dan kita di desa kita. Yang mereka mungkin dulu nggak paham artinya juga. <laughs> ya kan? Maka dakwas semampunya sekarang kita yang banyak ilmu sampaikan arti itu biar apa? Ketika anak-anak kita, ketika orang tua kita, ketika kader kita membaca dalil tersebut meresapi dalam artinya. Beda dengan pembuatan orang yang membaca doa Dia paham artinya sama yang tidak Beda Beda sekali antar langit dan bumi itu kan Subhanaka Ya Allah Allahumma Maha suci engkau Dari segala bentuk kekurangan Saya mensucikanmu ya Allah Dari segala bentuk kekurangan dan kelemahan Allah Tuhan Datya maha sempurna Tidak ada satupun makhluk yang menyamainya sekali terihi tidak ada satu pun yang menyamai Allah dalam satu apapun dalam sifatnya Allah mendengar Allah mendengar kita mendengar kita mendengar tapi mendengar kita tidak sama seperti mendengar Allah Subhanahu Wa Taala kita lagi di sini orang lagi bisik-bisik di teras kita mendengar tidak mendengar Allah jangankan di teras apa yang kita bisik dalam hati kita wallahu a'lamum sudur Allah mengetahui apa yang ada dalam dada, dada kita. Masya Allah, belum melihatnya Allah melihat, melihat Wa huwassami'ul basir Dialah Allah maha mendengar, maha melihat Tapi melihatnya beda sama kita Kita hidup, hidup, Allah hidup, hidup Tapi hidupnya beda, beda Kita hidup akan mati, Allah tidak akan mati selama-lamanya Kita ada, ada Allah ada, ada Tapi bedanya kita sebelum ada, kita tidak ada Allah tidak pernah tidak ada Wajib lujud Wal -wal -wal akhir Allah yang pertama dan terakhir sempurna buatan kita kaya Allah kaya kita punya duit Allah punya tapi kayak kita penuh dengan kekurangan Allah zat yang maha kaya tidak ada satu pun kekurangannya kita derman Allah dermawan tapi derman Allah luar biasa tidak ada yang menyamainya buktikan bu saya mau tanya seandainya dan diberikan rezeki oleh Allah banyak amin ya robbal amin. dan anda benci sama saya Kira-kira Anda mau kasih saya duit enggak? Boro-boro kasih duit. Mau lihat wajahnya aja nggak mau saya. <tuh> Allah. Jangankan sama orang yang benci sama Allah. Orang yang paling durhaka dengan Allah. Allah bentangkan rezeki kepada dia. Allah peduli sama dia. Siapa orang di dunia ini yang paling durhaka kepada Allah, Pak Bu? Hah? Orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Orang yang tidak mau mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya kita. Orang yang tidak mau ibasnya Allah. Zadamah berizki kita. Itu paling durhaka. Meskipun mereka akhlaknya mulia sama tetangga, sama orang tua, sama anak, kerapat, adiknya, teman-temannya. Tetapi sama Allah mereka durhaka. Maka akhlak yang pertama yang harus kita tunaikan adalah kepada Allah taala fa walen. Ra'ima Allahil Adab bitarkil ismi wa bif'ili ma wajab wa husnil dhanni wa tawakkulin raja' hubbin wa tauhidin wa man khata najah Fa awalnya yang pertama yang pantas kita sikapkan mulia Ra'ima Allahil Adab jaga akhlak kepada Allah Itu yang pertama dan pertama Yang kedua wakir <Sanjutnya> Nabiya huwa azim sunnatah Qaddim ala kullil <mur Africanrect> Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Cinta kepada Rasulullah sama alaihi Harus daripada cinta yang kepada yang lain Sampai kepada orang tua dan anak kita Setelah Rasulullah Wabarrawalideika wal wasil Tafuzwasil ayyabunayya rahimah Wahai anakku <symbols> Berbaktilah kalian kepada orang tua bapak ibumu wal tuti'umat taatin mereka berdua jika anda melakukan demikian tafuz maka engkau akan beruntung dunia akhirat jadi akhlak pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka kita mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan Allah zat sempurna Allah Tuhan yang pantas untuk disembah Tidak ada satu pun Tuhan yang ada di alam semesta ini Yang pantas disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Itulah arti Tidak ada satu pun Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah Padamu udah kita jelaskan. pujian yang milik Allah SWT Ibu cantik banget nih. Cantiknya ini hakikatnya memuji Allah SWT karena Allah yang menciptakan jenengan. Udah kita bahas dulu ya. Ashadu Allah ilaha illa ant, Ashadu, aku bersaksi. Bersaksi itu jelas sekali. Kita yakin, gak ada keraguan sama sekali. Itu bersaksi. Aku bersaksi, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya Allah. Allah ilaha illa anta tidak ada satupun Tuhan yang berhak disembah. Tuhan di sini banyak nggak banyak banyak sekali bahkan ada orang menyembah bintang sepak bola zaman dulu ya ada orang menyembah banyak mereka sembahan-sembahan oke tetapi yang pantas yang berhak disembahnya Allah subhanahu wa taala La ilaha illa anta ya Allah. Aku bersaksi tidak ada satu pun Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kita bersaksi dan kita harus mati hidup dengan kalimat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada ustaz, orang dia beriman, orang soleh, orang alim, orang bertakwa tapi dia mati? di atas kekufuran ada, ada makanya ada hadis itu sangat panjang tapi ngelakuin hal mereka adalah orang-orang yang beramal soleh luar biasa kalau kita melihat itu dia orang paling top marco tapi masya allah di akhir ending hidupnya dia melakukan suatu hal yang sangat membuat murka sampai akhirnya jadi neraka itu sudah banyak kisahnya mudah-mudahan suatu saat kita bisa bahas itu semoga hanya satulah kita berdoa kepada Allah ya mukallib dinik ini doa Rasulullah SAW Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah orang yang paling beriman kepada Allah orang yang paling berakhir kepada Allah meskipun demikian beliau selalu melantunkan doa ya yang maha membelak mandikan hati kita sekarang beriman oke besok pagi mungkin kita kafir betul nggak buatan kita sekarang masya Allah semangat untuk ngaji Mungkin masuk udah loyo, Karena hati kita tuh berbolak-balik. Maka kita berdoa, Wahai Zat yang Maha Membolak-balikan Hati, sabit kalbi aladinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu Rasulullah berdoa seperti itu selalu. Apalagi kita yang mungkin kita itu agak goyang ketika ada sarimi datang, Gini, Maka kita Selantiasa berdoa kepada Allah Agar Allah menemukan hati kita di atas gimana Apapun keadaan kita Bagaimanapun kondisi saat ini Walaupun corona melanda kita Walaupun BBM naik, Seperti Cintaku kepadamu tidak pernah turun Selam naik. Jadi seperti itu astaghfiruka. Aku Memohon ampunnya Allah kepadamu Meminta ampun kita sering mendapatkan kata ampunan. Gini, yeah, no Om Minta ampun artinya apa sih, Papu? Ampun itu bahasa Arabnya mighfarah. Mighfar. Mighfar. Artinya bahasa Arab, ampunan itu artinya maghfirah. Mohon maaf. Maghfirah. Itu ampunan, bahasa Arabnya. Maghfirah artinya apa? Dari kata mighfar. Mighfar itu artinya apa? Orang Arab itu kalau mau perang, itu kan ada tameng di sini. Penutup kepala. Gini, yeah, no Om Tentunya penutup kepala biar nggak terkena pisau. Dan orang lain lihat wajah kita nggak? Nggak tahu ini siapa? Ini kok keren banget, itu kan kayak pendekar, Kita nggak ketahuan sama orang-orang. Dan juga terselamatkan dari marabaya itu. Dan kita meminta amaran kepada Allah, artinya minta mengfirkan kepada Allah, minta ditutupi aib-aib kita semuanya. Sehingga kita nanti di akhirat orang-orang tidak tahu aib-aib kita selama kita di dunia. Karena nanti kita di akhirat seluruh apa yang kita kerjakan ditampakkan oleh Allah Taala Maka ketika kita mendapat ampunan artinya kita mendapatkan maghfirah sehingga Allah menutup seluruh aib-aib kita. Tidak ada satunya mengetahui aib kita. hanya Allah Taala sehingga ditatangkan. Nanti kita disidam. Woi fulan. Kamu telah melakukan ini, ya. Kamu nonton itu ya, ya. Kamu sama dia ya, ya. Kamu ingin sampai sekecilnya apapun, aku tahu semuanya ya. Pasti saya binasain. Apa kata Allah? Karena orang ini mendapatkan manufiro. Ketika di dunia saya tutup aib-aibmu daripada manusia. Sekarang aku ampuni struktur satu dosa sama. Maka sebetulnya kita merasa nikmat terbesar. Semoga Allah mengampuni kita. Amin ya Astagfiruka ya Allah. Aku meminta ampun kepadamu. Dan aku bertaubat kembali kepadamu. Sudah banyak sekali kekhilafan-kekhilafan. Dosa-dosa. Kedurkaan. Kedurhakaan. Dan kelalaian-kelalaian saya kepada hak-hakmu ya Allah. Aku berkembali kepadamu ya Allah. Ini bentuk istighfar sangat luar biasa. Astagfirullah wa atubu Udah minta ampun dan... Menobatkan diri. Dan kita tobat kepada Allah SWT. Allah akan mengampuni saya. Nam. Saya sudah berzina seratus kali. Nam. Saya sudah membunuh orang seribu kali. Nam. Saya sudah korupsi makan hati. Allah ampuni saya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang ala yang telah melampaui batas. Telah israf pada diri mereka. Yang zalim mereka sendiri. La min rahmatillah. Jangan sekali kali kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yagfir zhulub Ketahuilah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Apapun bentuknya. Apapun kesalahannya. Apapun level tingkat kriminalitasnya. Allah akan ampuni semuanya. Selama kita tidak melakukan dosa satu saja. Apa itu? Menyekutukan Allah SWT kalau kita sudah berani menyentuh Allah dalam ibadah kita maka innallaha la wa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa ibadah oleh karenanya Pak Bu seandainya kita umurnya 60 tahun dari tahun pertama kita lahir Oe -Oe, sampai 59 tahun lebih 364 hari. Jadi satu hari lagi 60 tahun, Oke. Kita di atas kesolehan di atas ketakuan kepada Allah. Satu hari berapa tahun? Berapa hari? Satu tahun berapa hari? 360 ratus ya? Oke okay lah. Enam atau enam puluh? Ya saya lupa. 60 kayaknya. Intinya ngalaku deh hal. Seandainya kita umurnya 60 tahun nih, tinggal satu hari saja. Tinggal satu hari saja. Kita itu mati sebenarnya. Selama 60 tahun ini kita di atas iman kepada Allah, di atas taqwa kepada Allah, di atas amal sholih kepada Allah, di atas masalah ibadah, sholat, puasa, zakat, roh, apapun kita lakukan. Sehingga orang itu melakukan menokbatan kita orang paling sholih. Tapi satu hari saja kita terjurumus dalam jalan syirik. Layahbaton na'amalu kawalatakunan namil khosrin. Di saya seluruh amalan-amalan kebaikanmu selama ini akan dihapus, kukur Dan engkau bisa akan termasuk orang-orang yang merubah di akhirat. ku wabarakatuh. Makanya doanya kita yang selamkan, Ya Allah, aku berdoa padamu dari dua syarih. yang saya sadari maupun yang kita tidak sadari. Maka di sini kita harus menyadari pentingnya ilmu Islam. Karena mungkin kita sudah bersahadat, tapi ada keceplosan sebuah perkataan, perbuatan atau sikap kita, hati kita yang sudah sampai menerinta dalam agama Islam. Ada yang um, nembeton? Masya Allah yang sekarang kita lihat itu sering-sering bercanda. Ini nembeton. Bercanda itu, tanya anak-anak itu. Masya Allah, anak zaman sekarang pak pun mohon maaf, kalau nggak dipantau ternyata ini udah kelaten batas. Bercandanya itu luar biasa. Saya itu melihat anak-anak itu kalau bercanda, Masya Allah. Sampai ada yang itu kayak gini, kaya patung-patung itu dong, yek. Yeah. Masya Allah. Itu kalau saya melihat anak seperti itu, orang-orang oh, pasti tahu semuanya. Itu. Zaman Rasulullah pernah terjadi, pernah terjadi, mereka melihatnya bercanda-bercanda. Gak niat dari itu yang lain Zaman Rasulullah ketika orang tabuk Ada sahabat-sahabat Ya ikut sahabat lah komunitasnya Dia itu bercanda Bergurau tetapi atas nama rasul dan para sahabat Jadi bercandanya Atas nama Rasulullah sansal. Nggak usah kita kisahkan lah Karena kejiwaan bercandanya Lalu ada satu sahabat yang Eh hey, dusta kamu Saya kabarin nih ya, Rasulullah Saya lapor ke Rasulullah nih zaman sekarang Saya akan itu. Cepu ya, cepu, ya? Saya akan cepuk kepada Rasulullah. Saya lapor kepada Rasulullah. Langsung, langsung orang ini bergegas kepada Rasulullah. Mau lapor. Dan orang mau dilaporin takutnya jangan-jangan-jangan. Nanti saya dimarahin tuh kan. Kayak santri itu kan. Akhirnya yang satunya mau dilaporin ngejar. Ketika sahabat ini mau lapor kepada Rasulullah. Ternyata sudah turun air dari langit. Mengabarkan kalau ada yang seperti itu. Dan jawab seperti ini. Tiba-tiba orang ini itu minta maaf kepada Rasulullah. Rasulullah naik. Kendaraan, ontanya. Kalau kita sudah naik mobil, nah, naik motor, dah naik motor, beri gas, gigi satu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya mohon maaf. Rasulullah enggak menolak sama sekali. Ya Rasulullah, saya hanya bercanda, hanya bercanda, bergurau, ya Rasulullah. Enggak menolak. Sampai dia berjalan, Rasulullah sama kendaraannya, saya motornya, kalau berasal kita, dia gandulan di sokbekernya mungkin itu kan. Sampai berkenilan, kalau di dalam hadisnya, dia gandulan dengan tali ontanya. Untek kan tinggi Pak Bungi, dia kedua biar dimaafin ngemis ngemis minta maaf lu enggak menoleh dan enggak menggubris sama sekali Sampai kata sahabat ini Abdul bin Umar melihatnya Dia itu terkena batu yang sangat besar Karena kan jalanan terusnya dia gandulan hmm. dulu, kan ada batu-batu kalau -batu. kita sekarang apa? Polisi tidur ya Bef Masya Allah Akhirnya gimana turunnya? Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, secara umum dengan syariat Allah, saya Rasulullah, kalian mengolok-ngolok, kalian bercanda. Jangan minta maaf dah, gak usah banyak alasan. Kau tumbak ada imanikum sungguh. Kalian telah kafir setelah iman dalam hati mereka, dalam hati kalian. Na'udzubillahimin. Padahal dalam Al-Quran diabadikan nih kisahnya. Innamakun nanakuduwanan alam. Mereka mengatakan kita hanya gurau dan bercanda. Ternyata ucapan kalau bercanda, kalau kita tidak pakai ilmu, bisa mengenai terdiri karidor Islam. Na'udzubillahimin. Semoga Allah menjaga kita Keluarga kita, anak kerabat kita Daripada Menyekutukan Allah Dan inilah doa Nabi Ibrahim Alaihissalam Untuk keturunannya Dalam Al-Quran diabadikan Wajenubni wa baniya An-Nabud al -aslam. Ya Allah jauhkanlah aku Dan anak keturunanku Daripada menyembah berhala-berhala Masya Allah Doanya bukan ya Allah jadikan anak cucuku Jadi konglomerat semuanya Jauh kena aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala kepada Allah. Yang ke sembilan, oke satu menit lagi. Yang ke sembilan, berikan hak jalan, tundukan pandangan, cegah marabaya, jawab salam, lakukan amar ma'luh sampai mungkar. Ini kesemua ini adab ketika di jalan Pak Bu. Kita seringlah jalan, ya? Jalan juga ada haknya, ada adabnya pertama kali apa berikan hak jalan itu jalan itu punya hak haknya apa contohnya contohnya ya ini sebenarnya kembali ini kepada adat setempat kalau kita di jalan pakai motor kira-kira lewatnya sebelah kiri atau kanan 100 itu di Indonesia kalau di Mesir jangan sekali di kiri tabrak nanti kalau nanti kanan harusnya. Makanya kalau kita kan udah di Indonesia, kalau di sana pakai motor kok kiri terus rasanya. ini ketabrak bahaya itu. Kalau di sana itu kanan adabnya. kondisi kiri kan, di kanan. Jadi makanya saya katakan ini tergantung adat setempat. Itu. Kalau ada lampu merah terjang. pinter pinter ini. Kalau kuning? Hati-hati dan siap-siap. Semuanya siap-siap, Bu. -siap, kalau hijau terjang terus okay? ini ada pada terus ketika ada apapun nah pokoknya jalan itu punya haknya punya haknya. lagi di jalan kira-kira aduh saya keblit BAB langsung BAB di tengah jalan oh, dan jalan itu punya hak nanti marah sama kita bahaya hati-hati ini -hati. jaga hak jalan itu jaga kalau pasang apapun baliho atau apa-apa juga harus menjaga hak jalan sampai jalan itu tersakiti sama baliho kita ya kan? You know, tundukan pandangan nah, salah satu bentuk hak jalan apa ketika kita jadi jalan jangan pelarak sana pelarak sini Apalagi kalau kita lewat rumahnya orang udah oh, buka oh, kesempatan mirik-mirik jangan oh, ada perempuan lagi jangan tundukan pandangan ini paling berat nih jadi kita oh saya juga berat ini paling berat nih kayak gini kalau ada kepentingan baru jadi ramai dikit nggak usah tenang biarin aja. lanjut Itu, cintu Apalagi kalau laki-laki nih, bahasanya nih. Ya, makanya perempuan juga harus membantu kaum laki-laki untuk menurunkan pandangan. Jangan ya. keluar ke jalan malah haknya apa? Dihormati. Malah kita pakai baju tidur. Eh, saya bukan tidur, tapi tidur, ey. Eh. itu kan? Nanti jalannya ngomong kayak gitu. Itu bukan pandangan. Tundukan pandang ini, Masya Allah, para ulama terguluh sangat menjaga. Bahkan Imam Ibnu kuda al-Makdisi pernah melihatkan dalam satu kitabnya, ada seorang itu bertamu kepada salah satu orang soleh. Tiba-tiba di atapnya itu ada yang rusak, kalau kita bocor lah ya. Dia mengatakan, wahai usap kalau bahasa kita. Itu loh atapnya, gentengnya bocor itu kan, mau rusak nih. Dia baru tahu baru rusak tuh. Saya itu udah dari dulu sampai sekarang belum pernah nengok ke atas. Maksudnya apa? Kalau nggak penting saya nggak nengok dah. Saya butuhnya ke sini aja itu kan. Apa yang disana-sana. Kalau kita sekarang semua ditengok. Youtube ditengok. Instagram ditengok. Sama ditengok. Semua ditengok. Masya Allah. Saya juga demikian bu. Semoga Allah mengampuni kita. Makanya saya nggak punya IG. Saya nggak punya Insta, apa, Facebook. Nggak punya. Makanya karena saya banyak menengok di situ, sudah saya fokus sama santri saya sajalah. Semoga Allah berikan kita, oh, saya susah juga Bu, saya susah, saya susah. Malah saya mungkin lebih hina dari perjanjian masalah ini. Itu, zaman sekarang. Cegah marah bahaya. Kalau di jalan itu bahaya, apapun kita singkirkan, ada batu di tengah jalan yang kira-kiranya ada orang lewat, tersandung. pakai motor pakai apa, singkirkan. Ya. Ini termasuk bagian dari iman dalam hati kita, apapun bahaya. Kita kalau bikin apa namanya tempat tongkrongannya jangan sampai menghalangi orang-orang itu takut sama kita. Takut tuh bahaya enggak? <tuh> kalau kita lewat ada orang-orang tongkrong banyak sekali kita takut enggak? Katanya oh, diapain nanti diapain itu kan. Malam-malam apalagi saya orang baru gitu kan, misal. Saya alhamdulillah saya dimanapun enggak ada rasa takut, Bu. Alhamdulillah. Kenapa, Ustadz? Karena di sana itu yang dihadapi bukan tongkrongan, tapi pedang-pedangan nih. <tuh> enggak percaya kan? Di sana itu masih ada Teman saya itu masya Allah ya, disentuh nikmat sekali. Kita itu mau subuhan di masjid kapanpun, jam berapa pun bisa. Kita di sana Pak Ku, Kalau mau subhan itu curi-curi waktu. Kalau sudah azan semua, masjidnya udah terang baru kita berani ke masjid. Sebelum itu jangan berani-berani. Itu sampai segitunya. Teman saya <guluh> banyak kejadian, banyak kejadian. Tapi satunya itu ini, ini, dia itu ke masjid dekat banget sama masjid. Kita di jalan di apartemen. Kemisi datang, eh, kita udah punya triknya. Kita gak bawa hp, gak bawa duit, gak bawa apa. Itu trik kita. Ko dulu namanya takdir. Dia lewat mau ke masjid. Padahal deket dari sini sampai mungkin situlah, nggak jauh lah dari masjid Al Uda. Mungkin ada dekat. Di perapatan itu ada empat orang besar atau tujuh saya lihat, empat kayaknya orang hitam hitam orang Afrika. Mukulin dia. Wah, pompong. Kalau saya tuh mukulin. Pokoknya dikira semuanya. Pokoknya di palconnya kita asalmi bang berdur. Itu kan baru dia keluar apa pergi udah teman saya marah ke masjid tuh cengkel gak khusu ya gak khusu pulang-pulang bawa batu mana orangnya itu kan jadi gitu pak bu kita mau subuh pun seperti itu makanya karena udah terbiasa seperti itu kita lewat orang-orang biasa aja assalamualaikum pak mas biasa aja jadi udah biasa keras di sana Maka di situ nih mas nih ma. nih mas ni, ma. di atas nih mas seperti ini kita masih berat untuk ke masjid G. udah aman sejahtera sentosa ada motor lagi di sana enggak ada motor Pak Bu kita jalan kaki terus sampai saya sakit parah nih karena terkena jalan, katanya Kita dokter enggak lo alam dokter juga berbeda pendapat oke jadi ke marah apa semuanya Pak Bu jawab salam Aduh, jadi kita bahas kalau ada yang menyampaikan sama beliau jawab langsung lakukan amar ma'ruf nahi ini semampunya kita ya teman sekarang tuh kalau kita marah nanggur jadi aduh teman sekarang nih Masya Allah ya semampu kita kita perintahkan yang baik dan tarah yang buruk zaman Umar bin Khattab, Masya Allah zaman Umar bin Khattab, Masya Allah di pasarnya belum gak ada satupun penjual yang tidak paham agama keren gak? tidak ada penipuan Karena ambatan? gak ada, karena Umar tuh tegas gak ada satupun yang saya izinkan untuk dagang di pasarku kalau dia tidak paham fikih Mu'amalat Fikih riba. Fikih apa namanya, fikih jual beli nggak boleh jadi harus paham dulu baru boleh jual beli, Masyarakat. Jadi ini adab di jalan. yang terakhir, sebentar lagi. Yang terakhir, kenakan pakaian yang baik. Ini adab berpakaian. Monggo gua selonjor, no, no. selonjor semuanya, selonjor, semuanya selonjor. Berdiri, berdiri. Jadi kalau saya di kelas saya, kalau lihat orang pada kayak gini semuanya ngantuk itu kan, karena anak-anak itu -anak bangunnya jam tiga bu. Anak-anak santri itu jam tiga, dari hari pertama sampai sekarang. Jam tiga dibangunin, setengah empat sholat tahajud ya, dua rakaat, tiga rakaat, fitir, jamaah di masjid. Jadi wajar di masjid di kelas tunggal, ngantuk ngantu. Kalau ngantuk semuanya, tak suruh berdiri olahraga, lari-lari, hmm. lari di tempat itu kan, biar hilang ngantuknya Monggo selonjor Ini majelis terakhir, insya Allah. Adiban ke sepuluh adab ketika berpakaian. Kita kira-kiranya berpakaian buatan? Berpakaian. Ini ada penting banget teman. -teman. Kenakan pakaian yang baik, yang baik. Ustad, tolak ukur pakaian baik itu apa? Menurut syariat, menurut syariat, dan menurut adat, menurut adat. Kalau menurut syariat itu jangan ya tutup aurat lah. menurut syariat, kalau menurut adat tergantung ada di sini apa bagusnya. Di sini apa bagusnya? Kalau kita apa adatnya? Pakaian yang baik, baju koko, sarung ya kalau lo ke sholat. Sarung ini, ini namanya zidan ini. Kayak sarung kayak bagus sunat ya. <giranya> oh, jadi adab ketika sholat kalau di kita sarung berarti pakai sarung. Berarti seperti itu. Kalau di Mesir, di Arab jangan berani-berani pakai sarung. Jangan berani-berani. Saya pernah mau dikeroyok gara pakai sarung. Karena di sana ai pakai sarung. Karena sarung di sana itu untuk mohon maaf suami istri di kamar. So, masyaallah. Itu lah kisah saya dulu itu dulu, dulu pengalaman hmm. uh, pakai yang baik ini menurut syariat dan ya kalau menurut syariat itu menutup aurat nggih paling utama warna putih paling utama warna putih kalau laki-laki auratnya sampai mana pak pusar sampai titut itu jadi kalau kita walaupun kerja nggak apa-apa ada kan ini tak contoh ini celana perempatan ini saya beli celana udah hampir 10 tahun kayaknya ketawa kan Bener. nah tuh udah hampir 10 tahun benar lama jadi kalau kerja nggak apa, apa segini kan masih bisa kan nah, misal kita kan udah punya ilmunya nih biasanya kan orang segini ya kan segini maka sekarang segini usah saya suka olahraga nggak apa apa sepak bola silakan kembangkan kesabaran biasanya segini ya maka kalau bisa kita segini nanti kasih deker Terus kaki apa lah intinya misalkan untuk aurat untuk orang nggak masalah kan nggak masalah kan nggak masalah apakah mengganggu orang mau mengganggu apakah mebuli orang dan ini enggak yang baik paling utama warna putih nah kalau masalah warna kalau bisa putih warna agak banyak enggak merah kuning hijau kelabu banyak sekali warna-warna ya enggak? yang paling mulia warna putih yang paling keren yang bahasa itu Sayyid al-Aluan tuannya para warna itu putih menurut syariat dan menurut adab adab kalau jenengan lihat orang baju putih senang membawakan Pak Bu senang membawakan sampai saya itu kalau saya pak pak apa kasih jubah putih ke jamaah nggak berani pakai <laughs> kayaknya belum makomnya usnat kita gitu, mungkin itu Padahal nggak apa-apa <laughs> kalau diharap para pedagang pakai jubah putih itu biasa jadi gak masalah, ada tukang di pondok dikasih peci putih, peci bangladesh, Saudi Arabia yang sering dipakai sama jamaah Haji Pak kok gak dipakai peci putihnya? Malu Stad, saya kan pakai peci putih <laughs> Jadi putih itu kesannya untuk Pak Kiyai, Sultan Sebenarnya mbak pak bu, jadi putih sama kenapa? Makanya anak-anak kita kalau hari Jumat, Jumatan putih semuanya Putih semuanya Jadi Masya Allah Ini secara adat kan kita tabiat kita senang gak meniat terang putih? Pakaian putih, seneng kan? Walaupun wajah kita hitam, enggak apa-apa Putih itu seneng. Gitu apa-apa Teman saya itu ada orang Nigeria Masya Allah, hitamnya itu kayak peci nih Masya Allah, iya Tapi pakai baju putih, keren itu Cakep banget Kita mau dibawa Coba saja Pak Bung apa-apa Dan menurut syariat Disuruh ilbasul bayat Dalam hadis Asal bersedia ilbasul bayat, kenakan pakaian yang putih-putih, apai baju, kolan suah peci atau celana. Tapi menurut adat juga, sepatu sat, sepatu putih keren nggak? Magu lah kalau bahasa kita ya, ya jangan putih lah item gitu maksudnya. Jadi yang yang keren-keren aja lah, oh, yang keren-keren, yang menurut adat kita lah, putih bisa itu. Kalau tas putih wagu ya, Wagu lah, ya udah tas hitam. Gitu. Dia yang yang pantas dalam adat kita. Usahakan putih. Taip. Jangan melebihi kedua mata kaki. Kalau celana. Kedua mata kaki mana, Pak Bu? Entonto eh, bahasa kita ya. Entonto ya. Bahasa sini apa? Kolok. Golok. TikTok. Tok tok tok tok. Tolok. Nah, tolok. Kalau bahasa Jawa Tengah entonto. Jadi usahakan. Ini untuk laki-laki Pak Bu, perempuan ya nggak apa-apa sampai tanah nggak apa-apa. Untuk laki-laki usahakan kalau pakai celana itu jangan lebih, jangan lebih mata kaki. Usahakan. Kecuali lagi darurat nggak apa-apa. Misal lagi dengan ya, dokter nih. Kalau lagi dokter kan di ruangan yang harus semua tertutup ya nggak apa-apa di situ. Ya darurat darurat aja lah itulah. Misal lagi sujud, sujud kan biasanya kan kalau Tentok juga ya itu kan ke mata kaki apa-apa Ini usahakan Kalau bisa seperti itu Usahakan itu sunah Bahkan Sayyiduna Umar Ibn Khattab ketika beliau lagi sakaratul maut Udah mau meninggal dunia Dia melihat ada seorang pemuda Dia mau pergi Karena baru menjangkau bahasa kita Tiba-tiba Umar melihat kakinya itu celananya agak ke bawah Lalu dia Lagi keadaan seperti itu parahnya Wahai pemuda angkat, celananya sesungguhnya itu lebih bersih. Karena kalau kecelengan kita merepe-repe, lan najis nggak mau buat bu. Kemungkinan besar kan najjak lagi kita di Andang ya. Kalau lebih atas kan lebih selamat, tapi nanti silakan, lebih bersih. Dan juga nanti bertakpolisial wasbahnya. Karena itu perintah Rasulullah SAW, di Jadi mulai sekarang yang celana kancingkan pinggiran yaudah. Jangan jadikan bahan pujian lagi. Ya, kalau kita belum bisa, ya nggak apa-apa lah. Minimal kita menghargai orang yang seperti itu. Dan juga jangan terlalu ke atas. Kalau keadaannya nggak memungkinkan. Contoh, saya seorang guru. Saya pernah dipanggil ke sekda. Saya pernah ke Dignas. Di sana kalau saya pakai celana segini, di saya. ya saya. Kan? Maka saya pakai celana, yang bisa membuat saya dibawa dan normal normal orang-orang juga nggak risih sama saya maka saya pakai satu entontoh aja kalau sekarang kan celana saya ke mata kaki itu normal loh normal bahkan menjadi style apa gaya bercelana sekarang celana zaman sekarang leniel bu itu karena segitu gitu semuanya loh iya nah, kalau ngikuti zaman bu gitu ya. itu banyak anak-anak zaman sekarang celana seperti itu nah, maka itu itu sebuah ada kerja berpakaian karena dulu orang-orang Arab mohon maaf, Pak Fu. Orang laki-laki itu kalau pengen menyombongkan ini, loh, pakaian saya itu banyak dan kain saya itu lebar, nggak pelit, maka saya julurkan kaki saya, celana saya ke tanah. Jadi, jadi, jadi itu untuk ada dulu zaman dulu orang Arab. bukan Sekarang itu untuk kesombongan ini, loh, saya banyak. Maka zaman tersebut nggak boleh, karena itu lebih ke khuyalah sombong. Pada zaman sekarang. Alhamdulillah nggak seperti itu kan kita kan cuma lebih baiknya kita keadab ahlak ini sunnah Rasulullah SAW minimal kita berusaha menyampaikan ini dan mengamalkannya kalaupun nggak bisa nggak masalah yang minimal kita menghargai ini ajaran penginde kita Rasulullah SAW sehingga ketika ada saudara kita mengamalkannya maka kita tidak risih lagi. Sepakat? Alhamdulillah. Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai dan juga sama. Kalau yang kakinya sudah alhamdulillah sudah di atas makara kaki, kalau melihat saudara kita di, pasti di bawah mata ya biarin, jangan, nggak usah, ya nggak usah, karena ya udah mereka insyaallah nggak sombong, karena adat kita nggak seperti itu, kita hanya biasa biasanya, kita nggak tahu, kita nggak tahu, maka kita hanya apa sarankan yang lebih baik, ini lebih bersih untuk kita dan juga insyaallah lebih mendekatkan diri kepada pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ini salah satu tuntunan Rasulullah Sallallahu Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai nah, Kalau memakai pakaian nih Kan ada kanan ada kiri enggak, Maka kanan dulu yang memakai Kaos kaki kanan kiri Kanan dulu Sepatu kanan dulu Sendal kanan dulu Seperti itu Dan dahulukan tangan kiri Atau bagian kiri lah ya Kaki atau tangan Ketika melepaskan Kalau mau melepas Kiri dulu Melepas sepatu kiri dulu Melepas senil kiri dulu Melepas baju kiri dulu Bahkan kalau sampai sisiran pun kanan kiri dulu bu Kalau sisirannya seperti ini kan Black gitu kan Satu kanan berkiri Itu Rasulullah seperti itu Makanya Sayyidah Aisyah Ummul mu'minin Aisyah itu Radiyallahu anha Pernah bercerita Rasulullah itu saat mencintai bagian kanan Apapun Bahkan dalam bersucinya pun kanan dulu Sisirannya pun kanan dulu Maka pun kanan dulu Masya Allah Rasulullah SAW Kecuali pada hal-hal yang tidak baik Masuk hamam, pesek, kiri dulu Kalau yang baik-baik kanan dulu Alhamdulillah Dan ini masya Allah, Ini sedikit ringkasan Dan sedikit kajian Yang semoga dan ini Kita bisa meraih akhlak yang mulia Sehingga kita bisa Menjadi hamba Allah Yang mendapatkan hadiah Surga yang paling tinggi Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah saya adalah pemimpinnya, komandannya bagi penduduk surga Di rumah, Jannah di surga yang paling tinggi Karena surga itu memiliki satu tingkatan Dan tingkat yang paling tinggi adalah mereka bagi orang-orang yang meliman Bagi siapa yang akhlaknya baik Makanya orang yang berakhlak mulia Pasti dia akan mendapatkan kemuliaan Di dunia kerat oleh karenanya asyikh Amir Bajet, Hafidzahullah, mengatakan dalam kitabnya Mandzumatul Ahsanil Akhlak. Beliau mengatakan, Wabaduhah ke Ahsanil Akhlaki, yar kabihasah ibuhal Maraki, ambila akhlak yang maling muda ini, yar kabihasah ibuhal yang mana pelakunya orang yang melakukan akhlak-akhlak muda tersebut, dia akan naik derajatnya. Pada derajat-derajat yang tinggi, siapa di sini yang pengin hidupnya mulia? Angkat tangan. Mengatakan saya yang keras. Siapa? Ya, siapa yang pengen hidupnya mulia? Siapa yang pengin hidupnya bahagia? Maka berpegang berlandaskan akhlak mulia. Dan hanya satu-satunya sebab kita mulia ini, bukan kecerdasan semata, bukan ranking semata bukan kekayaan semata, bukan jabatan semata, bukan betapa banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, betapa banyak orang yang ilmunya banyak ketika mereka tidak akhlak mulia, mereka saat ini di tengah kita. Betul bukan? Billahi ataufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa Kemudian warahmatullahi wabarakatuh.